Gak ada juga yang masalah-masalah di kantor kita profesional kerja ini sih sebenarnya kayak cuma digede gedein aja gue sih curiga sama Kiki ya ya terus kalau misalnya komandan bilang kita harus berhenti berhubungan aku sih nggak setuju ya kita kan hubungannya juga hubungan kerja ya selama ini juga kamu juga nggak ada kejelasan juga di situ maksudnya oh, iya, iya. ya menurut, menurut aku tuh ini emang cuma terlalu dibesar-besarkan iya tapi komandan juga harus tahu dong kalau misalnya hubungan kita juga nggak berpengaruh apa-apa ke kerja kerjaan aku beres kerjaan kamu juga beres Iya dan dia juga harus tahu kalau perasaan aku ke kamu tuh kayak oh, oh, oh, udah terlalu dalam oh. Oh. Oh. tuh ini kerjanya nanti jadi masalah lagi kalau gua dua-duaan tapi nggak beres oh, oh, oh, oh, oh, oh. di kantor yang begini nih bikin semuanya pada berantakan di kantor. Caranya nih kalau orang lagi pada kerja, kita pada capek-capek kerja, dia pada berdua pacaran, pegangan tangan. Gak, gak ada. Ya, ada tempat gak, tadi saya liatin mesra-mesraan. Eh hey. hey, lihat, ini, gue lagi ngejain tugas. Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Kenapa? Aku alergi banget sama cowok yang banyak ngomong. Wow. Eh, wow. Udah ketangkep basah, ngaku kali. Wow. Dan nyalain nyalain kita, hubungan kita di satu-satu. Gak pegangan-pegangan tangan. Nah. Itu eh, kita, kita kagak bisa ngelihat Bukan. Hei, bisa denger dulu gak sih? Ini di sini gua mau ngejelasin lu dari tadi ngomong dari tadi dari awal kalian nyalahin gue nyalahin Dika ya udah jelas waktu ada masalah kerjaan yang lalai kalian berdua waktu drakon drakonan bukan gua sama Dika tapi waktu itu kan gak ada masalah komandan baik-baik aja ini sekarang kan gua ayu ngelihat ini kalau dirunut ke belakang yang mulai drakon pertama siapa kalian berdua lah eh, tapi habis itu lu ikutan kan iya tapi kan dia mau mulai semua percintaan kan dulu hmm. berdua tapi dulu itu nggak ada peringatan dari irjen kalau nggak boleh pacaran sekarang komannya di di ujung tanduk karena itu kalian masih ngelakuin ya, pacaran ini eh, eh kenapa bisa hadil. ya kenapa bisa ada peringatan ya karena mulut lo sama mulut lo lo eh mulut kilo Biarin, biarin biarin biarin biarin kenapa biarin jadi gini sih tom, tom, tom, tom, tom. ya kita kan ngamatin kantor polisi ini bukan cuma kepentingan pribadi dong. dong ya, ya udah kalau menurut lo gue yang salah dan gue bikin semua yang ada di sini dipecat semuanya gara-gara gue ya udah ya udah <tuk> gini deh komandan saya siap salah nggak saya siap salah <tuk> saya siap salah <tuk> saya siap salah saya siap salah ya kalau emang salah saya ada di situ ya komandan ya jadi mohon maaf komandan kalau emang Uh, saya yang penyebab ini semua. Maaf, Esti. Hey, eh, Esti gak gitu deh. Esti, oh. ya. Esti. Wen, cewek lu kasih tahu dong. Eh, Lo. lu ngomong sembarangan banget. Oh, jangan udah, ngomong udah. cewek lu kasih tahu ya. Ya udah, udah, udah. Lah buktinya udah. tadi maksudnya dia yang ngomong kok. Tapi Oh, lu mau ribut sama gua? Copot rangka lu aja ribut sih sama Weh, weh, weh, weh, weh, weh, Gak wadi. gitu caramainnya. Kan. Tadi dia makanya gua kaji. Tapi aja. Tayo juga kompor sih. Orang gua gak ngapa-ngapain, gua cuma bantuin dia kok. Tapi kan saya tadi udah ngeliat, eh. Pak. Nah, kesini aja ya, jadi ngerasa dia yang disalahin. Kan. kan? Ya gua cuman... udah, udah. Capek dengannya tau Pacaran terus sini lo. Bukan pacaran yang oh, disalahin. Jadi... Terserah deh, gua juga mundur dari sini. Capek gua kerja di sini. Gak tau gua mana yang temen, mana yang lawan. Pada nyari aman semua lu. Apaan sih? Ya kan? Bu... Pak Komandan, gimana ini Pak Komandan? Ya Allah. Pak Apaan? Pak Suriak. Ya Allah Pak Suriak. Tadi gue beneran ngelihat mereka atau kan kita cuma ngelambatin kantor kan? Iya, mm. saya juga kan cuma ngomong doang gitu, Pak Komandan. Gimana dong jadi ini? Ayo dong jadi enak. Ngomong dong, apa kek? Kenapaan sih, wen yang Ya, kayak gitu loh. Masa kita ninggalin Komandan? Lek, aku ngelakuin ini buat kamu lho. Pak, Pak Wendy. Iya, Pak Bro. Gimana nih? Tuh kan? Kamu? Boy. Kamu mau pergi juga? Taruh rencananya. <tuk> Ayo. Mau pergi. ya yang lain pada pergi? Ya udah saya masih setiap sepian saya ikut pergi Pak Komandan. Ya. Ini semua salah saya. Saya tidak becus, Medi Komandan. Oke. Kalaupun memang saya harus Dipecat dan berhenti sebagai komandan, lapor Pak. Saya terima selamat tinggal, kantor lapor Pak.